Namo budoyo, rahayu sagundumati, tak singgerbedo, niringsampikono Jumpa lagi bersama kami spiritual waktu itu putih di channel The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 Dari itu teman kami ketahui tanpa mengurangi rasa hormat Bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual dan budaya Menurut kepercayaan umat Hindu Durga adalah sakti siswa dalam agama Hindu. Dewi Durga atau Ida Betari Durga adalah ibu dari Dewa Kala, Dewa Ganesha, Dewa Kumara, Asoka Sundari. Di Nusantara, dewi ini cukup dikenal pula. Candi Prambanan di Jawa Tengah Misalkan juga dipersembahkan kepada Dewi ini. Dewi Turgo adalah Dewi yang sangat cantik dan pemberani. Beliau juga dikenal sebagai Mahishasura Margini, yang artinya penakluk asura. Bagi yang melakukan pemujaan pada Dewi ini, akan mendapatkan perlindungan dari sang Dewi di dalam ilmu katurangan terkutut, Dewi Turgo dijadikan falsafah dalam perjalanan hidup manusia Burung perkutut Keturang Turgungu merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki mitos dianggap tidak baik untuk dipelihara. Mitosnya pemilik atau keluarga yang merawat perkutut ini mudah mengalami sakit. Sering mendapatkan kesusahan, selalu kekurangan rezeki, keluarganya tidak harmonis, serta dinilai sebagai sumber kesialan. Durga memiliki dua kosa kata, yaitu Durga dan Mulu. Durga adalah dewi yang sangat cantik dan pemberani. Dia juga dikenal sebagai Mahisa Asura Martini, yang artinya Penakluk Asura. Bagi yang melakukan pemujaan pada dewi ini akan mendapatkan perlindungan dari sang dewi. Dewi Turko biasanya digambarkan sebagai seorang wanita cantik berkulit kuning keputihan yang mengendarai seekor harimau. Dalam bahasa Sanskerta, Turko berarti yang tidak bisa dimasuki atau terpencil. Tertulis dalam Kitab Lanjutan dari Sunda Malam yaitu Sri Tanjung. Yang menggambarkan Durgo turun ke bumi untuk menolong makhluk Sida Paksa dan Sri Tanjung Yang sedang kesusahan dan berputus asa Nguluh adalah munduh nyebut, ngaruh aruhi Jadi Durga nguluh artinya mengundang Dewi Durgo Tuah burung perkutut Katurangan Turgongwo dipercaya memiliki tuah untuk selalu bertanggung jawab dan mengingat kebesaran Tuhannya Angsar burung perkutut Katurangan Turgongwo dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya Terlepas dari unsur mitos yang beredar tentang perkutut Katurangan Turgongwo Perkutut katurangan Turkonggwo memiliki wejangan tersirat agar pemilik burung perkutut untuk dapat menjadi manusia yang selalu memohon perlindungan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yoni yang dimiliki perkutut kadronan Turgongwo memiliki ciri mati yang berada di ciri sifatnya. Dimana burung perkutut kadronan Turgongwo ini memiliki ciri manggung pada tengah malam. Analoginya Mitosnya pemilik atau keluarga yang merawat perkutut ini mudah mengalami sakit. Sering mendapatkan kesusahan. Selalu kekurangan rezeki, keluarganya tidak harmonis, serta dinilai sebagai sumber kesialan Terlepas dari mitos tersebut, secara logika, perkutut yang sering manggung tengah malam Atau di saat orang istirahat tentu saja akan sangat mengganggu pemilik serta keluarganya Namun, menurut kami dan dari tutur timular yang kami ketahui Mitos ini bertentangan dengan informasi yang kami dapatkan. Kualitas tidur sangat penting untuk kesehatan tubuh. Tidur yang cukup bisa mencegah obesitas, stres, dan lainnya. Karena itu, beberapa hal yang bisa mengganggu tidur secara tak langsung juga dianggap tak baik untuk kesehatan. Salah satu hal yang dianggap mengganggu tidur adalah kebiasaan terbangun di malam hari Terbiasa terbangun di malam hari saat tengah tidur dan tak bisa tidur lagi adalah salah satu hal yang dianggap sebagai gangguan tidur dan buruk untuk kesehatan Padahal berdasarkan bukti ilmiah mulai zaman prasejarah Terbangun di malam hari atau saat sedang tertidur sebenarnya adalah hal yang alami Manusia memiliki dua tahap tidur Yang pertama adalah jam-jam setelah petang Biasanya ini bertahan hingga empat jam Selanjutnya manusia bangun untuk melakukan kegiatan yang lain Dan melanjutkan tidur tahap kedua Berdasarkan tuntut-runtut yang kami ketahui, jika Ndoro sering terbangun di malam hari, ini karena tubuh Ndoro memiliki pola tidur dua tahap. Jika sering terbangun di malam hari dan tak bisa tidur lagi, Ndoro bisa memanfaatkan untuk bermeditasi, membaca buku, atau lainnya. Terbangun di malam hari juga bisa menjadi saat yang baik untuk digunakan berpikir kreatif.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 itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Rahayu, satu mati. Kalsing, rebedoh, nerding, sambi,